Tonight on channel 7, the air pollution surrounding Indonesia's economic center and how an environmental activist seeks to fix that. Tonight we have with us Higan, an environmental activist who has been teaching kids how to live an environmentally friendly life. We take you live today with Mr. Higan. How are you today Mr. Higan? I feel great, thank you for asking. It's great to have you here as well Mr. Higan. And if I recall correctly, you have just launched your new program called The Green Minds Program that seeks to help teach children how to live an environmentally friendly life, correct? That is true. So what was it that made you want to start this program? Ayah, lihat deh, ada cerita bagus tentang lingkungan. Oh, gitu. Coba dong, Ayah lihat. Oh, ini tuh bukan cerita bana. Ini namanya teks editorial, sama ini lagi ngomongin tentang polusi udara kan ya? Iya pak, tentang tingginya polusi udara di Jakarta. Emangnya kita nggak apa ngapain buat bantu nanggulangin ini ya? Pilihan kita ya nggak banyak sih. Namanya juga tinggal di kota ya mau gimana? Ya kan kita nggak bisa, kita tinggalin gitu aja. Kalau nggak kita yang lakuin siapa lagi? Emangnya mau ngapain? Tanam pohon gitu di depan rumah? Bisa aja. ya udah deh, kita nanam pohon aja. Pak, aku udah mulai capek nih ngerjainnya. Hmm, kayaknya baru lima menit deh. Kok kamu kayaknya capek banget atau gimana sih? Iya nih Pak, kayaknya aku nggak bisa nyangkul lagi deh. Ayah agak curiga deh. Uh, Mendingan kita periksa aja yuk ke dokter dah. Ternyata setelah kami periksa, Anak anda mengidap diabetes melitus, Pak Higan. Habis itu sepertinya sudah parah kondisi dia. Hah? Parah gimana tuh, Dok? Kadar gula dia sudah mencapai 400 Mg per desiliter. Anak Anda suka mengkonsumsi banyak gula, tidak? Kayaknya enggak, deh. Soalnya makanan dan minuman dia itu saya selalu jaga dan saya kontrol terus. Oh, kalau begitu kemungkinan besar akibat hereditas, Pak. Bisa ya dok, kayaknya saya aja nggak ada penyakit diabetes deh Jadi begini pak, di dalam tubuh manusia terdapat gen yang terbagi menjadi dua jenis Yang satu adalah gen dominan yang menunjukkan karakteristik dari diri anda Sedangkan satu lagi adalah gen resesif yang tidak terlihat dan tertutupi oleh gen dominan Jadi yang benar itu apa sih? Saya itu punya diabetes atau enggak? Kemungkinan besar Bapak ini mengidap diabetes, namun Bapak hanya sebagai carrier yang menurunkan sifat gen kepada anak Anda, jadi untuk sementara anak Bapak harus kami rawatinap dulu di rumah sakit untuk beberapa saat untuk melihat kondisi dia Ya udah dok, tolong dibantu deh proses perawatan anak saya ya Baik Pak, akan kami berikan yang maksimal untuk kesembuhan anak Bapak Gimana, Ban? Udah enakan belum? Lumayan, udah enakan lah. Oh iya ya, ayah tolong bisa bawain buku-buku di rumah nggak? Agak bosen soalnya di sini. Oh, oke okay deh. Yaudah kalau gitu, ayah ambil dulu deh. Dokter! Dokter! Tidak, tidak, tidak. Kenapa kamu meninggalkan ayah cepat ini, Bana? Andaikan saja kamu tidak terkena diabetes, pasti kita bisa bertemu lebih lama. Selamat jalan ya, nak. Ayah akan selalu merindukan kamu. Mengapa anakku meninggalkanku secepat ini? Aku rindu dengan anakku. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk kembali melihat pemakaman anakku. Halo nak, bagaimana kabarmu di sana? Semoga kamu baik-baik saja ya Bapak datang cuma ingin ketemu kamu Sekali saja Sekarang ternyata ayah tahu Apa yang harus ayah lakukan Untuk meneruskan kemauan Bunda. And that is why I devoted my life to helping the environment, to fulfill my son's wish of seeing the environment clean again. That is a very touching story, Mr. Jigan. And so now you are working full-time in Project Green Minds, right? Yes. Seeing the ever-growing numbers of trees being turned down and the lack of response from people to do something about it made me so worried. So I start this project in the hopes that the next generation may be more thoughtful of the environment. That is amazing, Mr. Hegan. With an average air quality index of 114 in 2020, Indonesia is now in ninth place in countries with bad air quality. With the population in Indonesia increasing in numbers, we suspect that it might get worse. How does your team respond to this? Our team has suspected that yes, and that's why we want to help. With the increased amount of industries that are chopping down trees without discretion, we are investing in the future. Thank you for your time tonight, Mr. Heegan, and thank you to those who have watched this special edition of tonight's news. My name is Jacob, and I'm signing out.